Assalamualaikum teman-teman semuanya Saya Muhammad Mutawali Saya Eda Yildiz Merve Nur Yildiz, saya Beti Wildiz Sekarang kita berada di Park. Ya, Alhamdulillah sekarang kita lagi nungguin eh, Fotografer yang mau Motoin kita buat eh, Secara gratis, Alhamdulillah Lumayan terkenal sih dia dia kirim pesan ke Edanur mau fotoin kita alhamdulillah e, tadi juga kita udah ketemu sama wali kota Inegol ya beliau sangat baik e, okay. sangat mencintai Indonesia juga dan beliau juga ngasihin hadiah beliau datang ke rumah alhamdulillah terima kasih, hmm, terima kasih untuk cok teşekkür, eder. teşekkür ederis okay. baskanım Who name? Alfortaban. Al Alfortaban, Al masya Allah. So, Bagus, mantap jiwa. Sekarang kami mau nyampain salam, salam dari Bursa Inegol. Salam dari Bursa Inegol. Untuk seluruh. Untuk. Seluruh. Seluruh. Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Khususnya. Khususnya. Desa. Desa. Rantau Alai. Rantau Alai. Kabupaten? Kabupaten Merangin. Merangin. Jambi. Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.